Orang Israel berkemah dan berangkat sesuai perintah Tuhan Bilangan 9 ayat 15 sampai 23 Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci Kemah hukum Allah dan pada waktu malam sampai pagi Awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah Dan pada waktu malam kelihatan seperti api Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah dan di tempat awan itu diam, disanalah orang Israel berkemah Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Adakalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Adakalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi, ketika awan itu naik pada waktu pagi mereka pun berangkatlah baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik dua hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi, apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan, mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa.